Hai Raider Nusantara, saya Rizka ini jangan lupa hadir serta meriahkan jelajah alam bumerang yang berada di dua kabupaten sekaligus di Jambi, yaitu Bungo sampai dengan Merangin. Ini ketiga, Netral Kuamang Eventual Trail pada tanggal 21 Mei 2023. Untuk start dan finishnya, kita berada di Sirkuit Arbat Kuamang Kuning, unit 11, Air Batu Karangin Jambi. Untuk doprice nya kita ada tiga unit sepeda motor dan untuk tanjakan berhadiahnya ada lima juta rupiah. Untuk informasi lebih lanjut boleh dilihat di sosial yang ada di bawah ini. Jangan lupa datang ya teman-teman. Salam Gaspol.